Hai hai hai Siapa sih yang gak kenal dengan satwa cantik ini? Kucing besar yang memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya ini merupakan mamalia yang termasuk dalam kategori hewan karnivora atau pemaka daging Ya dia adalah harimau Satwa yang biasanya dikenal dengan sebutan si raja rimba Selain sifat ganas dan buasnya Namun ternyata harimau masih memiliki banyak sekali fakta menarik yang belum kita ketahui Harimau mungkin terlihat seperti versi raksasa dari kucing rumahan. Tetapi tidak seperti kebanyakan kucing rumahan, mereka menyukai air dan senang berenang. Mereka bahkan berburu di air dan bisa berenang sangat jauh. Ibu harimau ternyata juga memberikan pelajaran berenang kepada anaknya. Jadi tidak ada hewan yang aman dari harimau sekalipun di dalam air. Ngomong-ngomong tentang harimau yang suka main air, Kali ini ada berita dari Sundarbans. Sundarbans sendiri merupakan sebuah taman nasional yang menjadi tempat pelestarian harimau yang terletak di negara bagian India Benggala Barat. Baru-baru ini di sana terdapat seekor harimau bengal yang melompat perairan setelah dilepaskan dari perahu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Departemen Kehutanan sering membagikan video satwa liar yang dilepas-liarkan ke habitat aslinya. Apakah itu translokasi hewan liar atau pelepasan mereka setelah perawatan medis? Departemen selalu mencatat pelepasan kembali hewan-hewan ini sebagai bagian dari protokol mereka. Dan lebih sering, video-video ini juga disebarkan ke media sosial... Untuk menunjukkan bagaimana makhluk-makhluk cantik ini keluar dari sangkar mereka dan kembali ke kebebasan mereka sekali lagi. Seperti salah satu video harimau yang beredar di media sosial yang dibagikan oleh pejabat senior Dinas Kehutanan India Parvin Kaswan. Yaitu sebuah video yang menunjukkan pelepasan harimau Royal Bengal ke perairan. Video itu memperlihatkan seekor harimau terpental keluar dari perahu setelah dilepaskan ke alam liar. Harimau itu melompat ke air dan berenang ke pantai, kemudian menghilang ke dalam hutan setelah dilepaskan. Video tersebut berasal dari hutan bakau Sundarbans di Benggala Barat, yang merupakan rumah bagi populasi harimau benggala yang cukup besar. Harimau ini juga berasal dari spesies royal Bengal tiger, tetapi memiliki tubuh yang sangat berbeda dari harimau lain yang biasa dilihat di tanah di seberang hutan India. Harimau Sundarbans juga lebih ganas dan bisa bertahan hidup di air laut yang asin. Berenang di perairan dengan begitu nyaman juga memberi mereka keunggulan dibandingkan harimau lainnya. Video tersebut menjadi viral dan sudah ditonton lebih dari 125,2 penayangan dan 6.068 suka. Gak heran jika klip itu mengejutkan netizen yang juga mengingat adegan indah dari film Life of Pi,